Iba nama saya sudah sudah mau baca doa niat ya puasa ya teman-teman kita baca doa Bismillah ilmannya im no itu Somo Odin yang ada pada sai temadona adi sana di